Assalamualaikum bersama saya Safuan Dan hari ini kita kembali semula Di dalam video kita Game kita yang bertajuk Under Di bawah tanah Selambat menyambut bulan Ramadan Hantu dah kena ikat Tapi game horror still ada Game horror tak kena ikat So tanpa buang masa Let's go Wear your headphone for better experience Aku tak tahu game ni pasal apa Okay Jadi kita akan mulakan Ramadan kita Dengan game ni Kita di bawah tanah Disember 1941 Kita di bawah tanah Ditanam Mungkin kita Kita kerja mining kot nah, Minecraft lah kita mining kot right? Okay Lama betul nak bangunnya Right, let's go Ada flashlight Oh uh, ada Ada flashlight Where is everyone Ke flashlight di auto Okay flashlight di auto So kita ada Pergi atas Kita boleh lalu bawah juga So aku pergi belah sini dulu Tak ada apa-apa Kosong Sound-sound oh, dia Macam creepy juga Kita explore atas Tengok apa dia Wih tinggi lah pula I must check The ground floor first Baiklah Okay Dia macam ada Macam kabus-kabus sikit kan ya? Habuk-habuk sikit Dan aku rasa ni Horror experience Jadi aku tak sabar nak tengok Apa dia punya jump scare Ni apa Inspect the ash This must be the way My My comrade go So Kalau kawan-kawan kau -kawan dia askar ke? But how can I open it? Ah, Itu kena cari ya. Kena cari something lah ya, nak buka Maybe crowbar So kita kena cari crowbar Oh ni Shotgun Tak boleh ambil sniper sebenarnya So aku dah boleh pergi atas ke? Yup aku dah boleh pergi atas There we go Wih panjang betul tangga ni Wih okey okey okey dia baru load So aku boleh pergi atas lagi okey. So sampai atas mana aku boleh pergi ni Ok kita pergi floor ni dulu Tengok apa yang ada This war does not determine who is the right Only who is left betul Tak guna kita berperang Tak dapat apa Kalau dapat pull tak apa juga This is strange The sound of the gun firing and people yelling Have been replaced by silence There are something wrong It just become quiet Maybe uh, Kau dah mati ke apa kan So floor ni tak ada apa-apa Cuma ada ada tulisan. What just happened? Did we win? Is it over? I don't know Maybe korang dalam uh, Halusinasi Ataupun dia ni dah mati mungkin Aku pergi atas lagi Ah apa? Ini bukan Askar ni What was that? Ni bukan Askar Confirm Ini adalah benda-benda mistik. Aku pun tak tahu Pulang-pulang puasa ni Alright kita dah masuk ke tempat gelap Gelap sungguh tempat ni Tak nampak apa Kiri kanan Oh my god Okay kanan Sekejap tu Eh tu orang ke apa? Wih tu banyak bayang ke? Aku ingatkan bug tadi So ada orang Di situ Tu tandanya kita di jalan yang betul Ada lembaga hitam Weh Oh uh, ada bunyi tapak kaki tu Sekejap So aku Kat mana ni? Nak turun bawah balik ke apa? Asal tiba-tiba dunia ni makin gelap daripada tadi Okey, aku boleh turun situ Alright. Okay aku tak tahu aku kat mana sekarang ni Gelap gila Compact tu tadi tak ada gelap sangat So aku follow je like hey! Oh my god ha, Selamat menyambut bulan Ramadan What the what Okay So jump scare maknanya Ada item yang perlu aku ambil kat sini Oh Okay So apa yang dia bawa, dia bawa aku ke mana ni Aku dah kena jump scare Okay takpe it's okay Alright oh kita ke lalu bawah ni Bapaklah serius gelap gila tu Semuanya berpunca daripada satu lubang Yang kita nak masuk tadi War is just a massacre of people who don't know each ada, Ya yeah, betul Aku rasa Game ni dia nak bagi pengajaran yang Jangan berperang sama kita kan Sekarang ni tengah berperang kan Antara Russia dengan Ukraine kan eh? Sebab perang ni Bukannya ada faedah Haa Saya so, daripada hantu ni akan muncul Mungkin hantu ni tak suka orang perang kot So tak ada faedah pun Kau akan bunuh orang-orang yang tak bersalah Oh loading Aku ingatkan apa tadi So ini area barulah Okay right. Apa ni? Time bomb collected Time bomb Okay, time bomb ni nak letak mana? Ke kita kena letak dekat lubang tu time bomb ni? Boleh jadi, boleh jadi. So kita akan patah baliklah kan? Sebab nak letak kat lubang tu. Okey. Oh, bujang betul. Hai! Yo yo yo. Sabar, sabar. Ya Allah, Aku yang kata ada monster. Punya ada monster oh my god aku nak tengok tapi itulah aku macam dia uh... eh, tangga, tangga, tangga dia tangga dia kejar dia kejar oh oh lari lari, lari. kalau mati ni mesti kena leluk balik ni kan Ya, ada hantu lepas tu Ya Allah Okay okay bukan bukan bukan Okay so, so mana aku nak pergi ni So mana aku nak pergi Okay sini Okay lepas tu lepas tu Haa ah! ah, go, right, right, Go go go go Ah. Aku lupa dah Belah mana Bom tu Oh ni Yes woo Finally escape Oh my god Janganlah kejar Tu aku cuak gila weh Comrade Oh dia mati je Yes See my wife No, mati Kena tembak Kena tembak tu Kena tembak Only the dead have seen the end of war Ya, yeah, betul-betul-betul Tak tahulah, maybe I don't know Under So, apa sebenarnya Dia macam Halusinasi ke Ini mesti perang Perang toksik ke apa Atau perang biohazard Ah, tak tahulah So itulah dia under Okay jumpscan ada Ada Lepas tu hujung tadi kena kejar tu cuak jugalah Dapatlah tengok Kelibat hantu tu sikit Okay Aku tulis sikit belakang So okay kan Seram jugalah Aku memang Kena kejar Memang kelemahan aku So kalau korang suka dengan video ni Macam biasa korang like Jangan lupa untuk subscribe Share komen juga kat bawah Aku memang baca semua komen Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Selamat menyambut Bulan Ramadan sekali lagi Assalamualaikum Dan Bye-bye.